Belum lama ini sebuah video viral menunjukkan adanya ular piton dengan ukuran raksasa terlihat berjalan meliplik di lereng sebuah bukit. Saat video diperbesar terlihat semakin jelas ukuran ular berwarna putih itu begitu besar berjalan memecah rimbunnya pohon di lereng bukit tersebut. Pada Minggu 9 Januari 2022 banyak warganet yang tidak percaya dengan video ini. Sebagian dari warganet mengatakan video itu adalah kereta api yang sedang berjalan. Dan memang rel kereta api berada di lereng bukit itu. Namun ada juga yang mengatakan ular tersebut adalah makhluk astral atau roh penjaga hutan. Meski membuat heboh, tidak diketahui pasti di mana video ini diambil. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Ular raksasa memang terkadang menjadi misteri. Keberadaannya pun kerap tidak bisa diketahui dan membuat banyak orang heboh. Jika ada ular raksasa yang ditemukan, ular raksasa yang paling sering dijumpai orang-orang biasanya berada di daerah hutan Kalimantan. Pulau Kalimantan diyakini banyak ilmuwan antropologi masih memiliki hewan-hewan berukuran besar, salah satunya ular tangka laluk yang merupakan ular langka bagi masyarakat Dayak. Seperti diketahui, tangka laut lebih dikenal dengan sebutan Raja Piton atau memiliki nama latin, Reticulated Piton. Ular ini menjadi legenda bagi suku Dayak dan masyarakat Indonesia. Keberadaannya dianggap misterius sebab dikira sebagai makhluk astral oleh warga setempat karena wujudnya yang besar. Ular jenis ini juga diyakini sebagai Raja rimba Hutan Belantara Kalimantan. Ular tangka laut sendiri, lebih dikenal sebagai anak anakoda hijau yang rata-rata panjangnya bisa mencapai 9 meter atau lebih. Ular jenis piton ini disebut sebagai salah satu ular terpanjang di dunia. Ular ini tersebar di sepanjang Asia Tenggara dan Hindia Timur. Ular ini memiliki berat rata-rata 113 kg dan spesimen terbesar yang pernah tercatat berbabot 158 kg. Menurut Reptil Park, Habitat ular ini biasanya ditemukan di dekat aliran air di antara hutan hujan atau hutan biasa. Ular berukuran kecil akan menghabiskan banyak waktu di tanah dan pohon-pohon atau semak-semak. Sementara ular dewasa berukuran besar, sebagian besar berada di tanah. Mereka akan berlindung ke celah-celah dan gua setelah makan. Sebagian besar aktivitas mereka pun berlangsung di malam hari. Mereka memiliki reputasi sebagai ular yang agresif dan tidak akan ragu untuk membela diri dengan mengangkat kepala, mendesis keras dan menyerang berulang kali. Ular ini tidak menggigit, melainkan meremas mangsanya dengan menggulungkan tubuh untuk menghambat pernafasan. Hal ini mengakibatkan mangsa mati karena sesak napas. Raja piton besar biasanya memakan mamalia dan burung dengan ukuran sebesar rusa dan babi. Mereka akan menelan makanannya secara utuh.